Halo Halal Family, invasi Rusia yang diperintahkan oleh Presiden Vladimir Putin ke Ukraina tampaknya masih belum usai. Hal tersebut terlihat dari sebuah pesawat anti-nuklir milik Rusia yang diperintahkan oleh Presiden Vladimir Putin, tampak lepas landas di langit Moskow Rusia, yang mengundang kekhawatiran pihak Ukraina terlebih Presiden Volodymyr Zelensky. Pesawat yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia itu disebut juga dengan pesawat kiamat milik Presiden Vladimir Putin yang bisa saja mengancam pertahanan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Laporan penerbangan armada milik Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut tentu telah menimbulkan kekhawatiran khusus bahwa perang nuklir bisa terjadi di tengah konflik Rusia Ukraina yang sedang berlangsung. Menurut data dari Flight Radar 24 menunjukkan sebuah pesawat dengan kode RSD980 yang digambarkan sebagai Rusia dan Square akhir-akhir ini khusus atau yang juga disebut pesawat kiamat, beredar di atas langit Moskow pada cuma tanggal 4 Maret tahun 2022, dan menunjukkan bahwa pesawat itu lepas landas dari Bandara Internasional Moskov-Novo pada pukul 16.12. Waktu setempat, tak hanya itu data tersebut juga memperlihatkan bahwa jalur penerbangan pesawat melakukan banyak Sirkulasi di wilayah udara di atas Moskow. Pesawat milik Presiden Vladimir Putin ini beredar selama 3 jam 41 menit. Dan kembali mendarat di Bandara Internasional Moskow.